Yahoo. Jago banget nih orang weh. pura pura jadi bot dulu kita, mau bro. Apa tuh. Kagetin aja. Ini mah bot. You got a in me. You got a in me. Hey, what's Bro apa kabar semuanya? Mabru kali ini Oja oh, akan pura-pura jadi bot lagi ya Yuk, kita ngeprank-ngeprank publik ya, Mabro ya Oke, okay. kita... Uh, warchat Gaya dulu nih Mabru, ya, manusia-manusia warchat Islam, agamanya salah Astagfirullah, men Ini bawa-bawa agama loh ya Parah banget, kalau gak rahasi, syarab lah, Itulah, ya. lah Warchat semua game ini ma bro yang nggak coba-coba demo aja ya. Oca adalah saksinya ya semua game. nggak ya, tahu manusia gabut kali ya. <laughs> aduh, aduh, aduh, aduh, Ini lagi ajang pencarian jodoh biasanya di sini juga ma bro Info CP gratis, Bang. Di mana ada CP gratis ya? Gue juga mau, misalnya ada CP gratis, mau, Bro. <laughs> Info CP gratis aduh aduh nah kalau misalnya cari teman ya minus satu battle royal wajar lah tuh ini lagi abc eh gua bukan klien abc lagi sih bro ya ini orang ngomongnya kasar sekali bro ya anak kecil tidak boleh lihat tolong si kibo nih parah coy ya apa ada apa lagi ada apa lagi aduh aduh aduh aduh sungguh sungguh sungguh sungguh Cep, parah sekali minus satu nggak selingkuh apa hubungannya sama selingkuh? main ya Mai. <laughs> level doang pada tinggi main bego deh, keras kali nih orang level 51 ya eh, mungkin temannya buat kali dikatain bego eh. <laughs> masih level 51 soalnya tapi level 51 udah punya skin mythic coy keren kali the best ini mah bro ya. dulu level 51 boro boro nggak beli cp mah bro level 150 cp dulu tuh ya Coba sekarang kita join. Nih <coughs> ada ya, yang oh, bayarin match. Wih. Dia bayawan Bayuance. Keren-keren keren. Keren. Kita pura-pura jadi bot. Pakai skin buat dulu, Bro. Yuk. <laughs> Mungkin dia tahu Chadizet kali ini, tapi enggak sih kayaknya, Bro. Serius. Dia, uh, asal kalian tahu, ya udah pernah iseng-iseng. Beberapa kali nanya kenal Chadizet enggak gitu ya. Banyak yang enggak pada kenal. Jadi, misalnya kalian mikirnya seluruh player Chode pada kenal ocet enggak gitu loh. Pakai PDW aja kali ya. pura-pura pura-pura jadi bot dulu kita, mau, Bro. Tapi tadi bot langsung itu ya. Ibu bot kan biasanya langsung sakit kan? Wah, gokil. Kita baru-baru jadi buat aja dulu deh. Nih. Aduh. Jago banget nih orang, weh. Aduh. Aduh. Sakit banget, guys. Ah. Ah di uh, masih menang ada ada bantai deh mabur kita bantai deh habis itu kita ganti kandidat ya ini sepertinya hodem abro ya eh kita ganti kita ganti kan dari skin bot langsung skin dewa kita ganti skin neymar ya, ya ganti skin ini aja deh kem juga eh krik krik krik krik krik Aduh, Bang. Udah main-mainnya udah lah. Saya mau coba, kita kalah, sih, dia gak bisa nyentuh. Ocha sedikit pun, kira kini bos, no step noob oh no step, oke, okay. oh uh, kata <laughs> Kala -kala aja sih, segala, rematch dah, rematch. ya, oh, kalah oh, sih, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, dah oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, foto oh, tuh oh, oh, foto cewek bro dikik nih, Kata no step coba kita join lagi ya. join bisa ga? masih bisa gak? ayo bang no step ayo bang no step no step di mana sih katanya mau latihan ayo bang no step latihan ya mah bro minimal ya dia mau jago kagak sih? dia tuh tujuan bewan kayak gitu gimana? ya kalau ocah sih misalnya ada b 1 gitu ya ocah ga ada gitu biar jago nya biar nangin ikatin skill ayo bang bewan Bang ayo ya nah, udah gak bisa bro ayo bang <laughs> <Ayo. laughs> ya udah ikhlasin saja lah mabru ya pada oce pengen ganti tuh katanya no step no step Ya yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo ya kan yo yo yo no step Coba lagi deh Penasaran Ini yo yo yo yo Oke okay, dah, Ma Bro, sekarang Oce mau coba ini di Battle Royale ya. Oce pura-pura jadi bot ya, bot ala ala eh ala ala bot di BR Ma Bro. Ini udah cocok lah ya. Tuh. Skinnya skin bot banget Ma Bro, enter kayak pura-pura nembak tek-tek, ter ter Jadi musuhnya kan kepancing tuh Ma Bro, wah itu mata banget sih. Oke, okay. yuk let's go. Nih Oce kayaknya kesini dulu deh. Ya kita perang di sini dulu aja. nggak ada orang ya? kenapa sepi? aduh dimana ya? buatnya masa pakai kap atau jimiti kan nggak mungkin cilonya mitik kan nggak mungkin gitu loh Mabru ya? gue pakai mitik bro. aduh ada nembak nembak dulu di sana. ntar dulu kita ngelot-ngelot dulu ya. baru kita langsung hajar. gas. Yes. oke okay. ada nggak ada nggak ada nah cocok lah hadis lah yang pentingnya jangan ada suppressornya aja bro nah kita langsung aja mah bro gitu mah bro sepertinya ada orang deh ada yang bicil, ada yang lari ke sini gak sih kita hack siapa itu weh Lompat lompat ini ini manusia ya? Manusia ya enggak sih? Tuh. Halo. Itu ada orang mau berkeliat enggak? Lihat enggak itu ada nggerak-gerak. Tidak mau bro. Ah! Itu manusia bukan sih. Itu manusia bukan sih. Coba sih yang four ya. Yang four cocok nih weh weh eh, hentui, hentui <laughs> dari nama nama sih kayak orang sih tapi kok noob ya mampu ngesuka nih ojain noob begini nih ampun deh dia ke tengah-tengah lah ya udah cari musuh Nyangkut mobilku asem kita sambil teman teman manja, mang bro, mencari, mencari keadilan, salah salah mencari musuh kawan ya, tapi sebenarnya buat singa nembak-nembak gitu ya, itu mah di PU, Iya <laughs> <laughs> enggak sih, mah, bro Buat ke enggak nembak-nembak gitu ya? Buat jalan-jalan doang men Permisi, pokoknya sudah di rumah ini, mah, bro Apakah ada orang di sini? Ada orang, kita ada orang. Oke, ada orang lagi enggak sih? Orang ini Maubru kasihan banget, dia lagi solo Maubru ya, nggak ini squad sih sebenarnya Maubru kok. Ho Ocha tadi nggak aktifin aja friendnya. Hahaha, mati <tuk> <tuk> <tuk> Maubru. Kamu ketipu ya. Misi, yo Maubru. Tidak ada orang seperti ya. Kita, uh, Gun Speedman bodoh lainnya senjatanya cuci ganti aja ya kita pakai ah apa tuju aja ya, lagi oke, kita kemana ma bro? Gak tahu cari harus kemana belum nampak musuh sepertinya oke kita naik mobil ini deh. keren banget sekian skinnya mah bro ya petir petir gitu bantap kita masuk zona dulu Oh kayak ada suara mobil ya. kalian mendengarnya nggak? kayak ada suara mobil loh. aku tidak bohong. Aduh yuk kali aja di sini ada. ada orang dari sini. isi. Kita jalan kaki aja, ma Bro. Karena buat jalan kaki mana ada bot naik mobil. Isi... itu seperti ada apa itu? Oh, nggak nggak. Itu adalah pesawat lewat. Mana sih orang-orang? Membingungkan sekali. Kita renang dulu, ma Bro. Asyik. Airnya sangat dingin sekali, ma Bro di sini. <gasps> Kita menyelam, Anjay. Siapa yang di sini? Cita-citanya yang bisa renang, guys. Waduh, orang. Gue masih harus balik lagi. Wajah oh, udah nyampe sini, loh, ma Bro. baliklah balik balik. Iya tuh udah lagi perang mah bro. Eh kamu kalo, kurang... eh, aduh dasar. Dimana lagi temannya? Teman mau kemana bro? Namanya PD Wijaya mau bro? Ini orangnya belum aja download apa karakternya ya? Karakternya pada kayak bot. Ketipu langsung keluarin bibit, Bro, kita masuk zona dulu aja nih. Ma, bro, sangat jauh sekali ya. Apalagi tidak naik mobil, kan? Namanya juga bot, harus tidak naik mobil, Mbak. kalau naik mobil, namanya bukan bot. Kita itu ada mobil nih, tertarik ya. untuk mendekati zona, Mbak. kita naik mobil dulu lah ya, oke. Okay. Siapa yang setuju? Aku setuju Loh! Warna putih begini Pasti belum ke download Apa tuh? Kagetin aja Aduh suara pintingnya kedengeran dong Halo, sini ini bot. Hah, pakai dia tertarik. Peluru gua apa habis nih ntar dia orangnya masih di bawah loh ma Bro. Sampai dia orang ngapain? Ah sakit! Dasar orang-orang bodoh. Dia pasti mati itu ma Bro. Sumpah itu orang gila kali ya. Tahu gitu coba bunuh aja dari tadi ah. Gila. Nggak tahu tuh orang terus kali. dorongnya bro. sini pak sini pak sini pak ini mah bot yang terakhir bot yang terakhir bot Ih, gue harus ngapain gitu? Ngeperang bot gue. <tuk> <tuk> capek deh. Apa dia pura-pura jadi bot juga? Mari kita tes guys. Iya bot. Iya udah. Ini lo lawan tuh sama bot gue nih. Gue keluarin tuh trickster. Trickster. Tuh kok dia tahu gue yang ini? instinct bot deh. Insting seorang bot. Iya <laughs> sih, aja gitu loh. Woi, gue last standing standing sama bot. Setelah Pengen gue ngeprank malah gue diprank. Enggak, ini namanya gue diprank mah, bro. Ngiranya orang ngasih taunya bot ya kan? hahaha, zona terakhir lah. <laughs> Sebelum nasibnya, dia mau. Jangan tembak ku, jangan tembak ku lah. Yuk, kita survive sampai zona terakhir. Ya, jangan tembak saya, jangan tembak saya. Gue di-smoke neng, makasih ditembak yang membocah. Yuk, yuk. yuk kita main-main dulu, mau berucap pengen sampai zona terakhir banget soalnya ya. Sampai diantar kita ada yang mati. Apakah aku atau botnya nih? Ya. Yeah. Jadi kita lihat oke. Okay. We's gonna win. Ya. Yeah. Bang, ngusain neme kuda sosik dah. So banget sama bro dia neme-neme kocak. tuh tahu bro. Jangan-jangan nih uh, orang mabru sebenarnya dia lagi ketawa-tawa juga kayak kocak. Ah, kayak katanya, ya kasihan lu." Gue cuma pura-pura doang ya kan sebenarnya gitu mungkin Mungkin loh ya nah. Oh udah kelam <tuh> Ya udah di mata gua Ah yaudah Ya oke okay, mabro, kayak gitu aja untuk video kali ini mabro Makasih banget ya udah menonton ya Jangan lupa share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa subscribe serta atifkan loncengnya mabro Aduh, masih ngakak mena-mena tadi ya mabro Oke okay. Yap, kayaknya gitu aja untuk video kali ini, ya Bro. Untuk kalian yang pengen beli akun dia, Langsung aja follow instagram @kita_jublin. Atau kalian pengen joki rank kalian ya Ke legend, untuk kalian belum legend Atau kalian mau berikan di langsung aja Follow instagram at kita Oke, okay, see you mabro Udah semuanya Yaudah, udah deh semuanya See you next